Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pajak Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara Untuk kepentingan pemerintah dan juga untuk kesejahteraan masyarakat umum Jenis pajak Jenis pajak dibagi menjadi tiga Yang pertama, berdasarkan sistem pemungutan Ada pajak langsung, contohnya PBB Ada pajak tidak langsung, contohnya PPN Yang kedua berdasarkan lembaga pemungutan ada pajak pusat contohnya pajak pertambahan nilai dan jasa ada pajak daerah contohnya pajak reklame berdasarkan sifatnya pajak subjektif contohnya PBB pajak objektif contohnya pajak bea dan cukai fungsi pajak yang pertama ada fungsi anggaran pajak digunakan sebagai alat pemasukan dana secara optimal ke kas negara yang kedua ada Pajak sebagai alat pengatur. Maksudnya, pajak dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, ada sebagai alat penjaga stabilisasi. Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk menjaga stabilisasi ekonomi. Yang terakhir, ada sebagai sarana redistribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan manfaat pajak. Dengan membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan manfaat seperti fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, pengembangan alat transportasi, dan subsidi atas bahan bakar pangan dan bahan bakar minyak. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.